Kamu tak pernah tahu bahagianya aku Setelah ku menemukan dirimu Rasanya seperti baik bisa mencinta antara hidup dan mati Seperti aku memilih Dengan dua atau ku pergi Haruskah aku terluka Untuk kesekian kalinya Dolan cukup-cukup sudah Aku pun ingin bahagia Hancurnya hatiku saat diriku harus melepasmu, rasanya seperti terbangun dari mimpi. ju kok aku